Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mencegah Nintendo Switch layarnya agar tidak burning ya. Jadi kalau kalian mungkin sebelum kalian ke Nintendo Switch, kalian main dulu PS Vita gitu ya, dan kalian pakai PS Vita Fat dan itu nanti bakal muncul yang merah-merah gitu. Dan itu yang merah-merah itu biasanya ada pada layar OLED gitu ya, cuma nantilah saya akan jelasin gitu ya untuk uh, detailnya uh, setelah saya kasih tutorialnya. Dan untuk tutorialnya gampang banget, kalian cukup ke sistem Settings gitu ya, dan kalian cukup ke kalau nggak salah, ya bukan sistem ya. TV Settings. Dari sini akan ada pilihannya, screen burn-in reductionnya atau mungkin pengurangan uh, dari burningnya gitu. Tinggal di on aja atau mungkin dinyalain aja. Kalian kalau misalnya ini ada ada ketegangannya juga, reduce screen brightness after five minutes of inactivity gitu. Jadi uh, kalau 5 menit nggak aktif itu nanti bakal dikurangin gitu brightnessnya. Karena memang untuk uh, layar OLED itu biasanya bakal jadi shadow kalau di HP kalau di laptop itu bakal jadi muncul yang merah-merah kalau kalian pakai layar OLED. Dan di TV juga kayak gitu. Nah, cuman di sini yang saya pertanyakan adalah, kalau nggak salah Nintendo Switch itu layarnya tuh bukan OLED, gitu. Jadi, uh, di burning ini kayaknya nggak akan burning sih ya untuk Nintendo Switch, ya. Kayaknya ya. Cuman kalau kalian tahu juga silahkan komen di bawah. Dan uh, di sini mungkin saya akan menambahkan sedikit tentang uh, burning, ya. Mungkin bagi kalian yang penasaran juga. Jadi, burning ini adalah uh, kayak... Uh, yang ada merah-merahnya gitu. Kalau kalian tahu juga, kalau kalian punya laptop mungkin yang layarnya OLED, karena kebetulan saya juga punya laptop yang layar OLED dan uh, itu jadi merah gitu gitu ya untuk uh, layarnya. Karena yang namanya OLED itu nggak boleh dipakai lebih dari dua jam secara non atau mungkin penggunaan ekstrim tuh nggak boleh karena layarnya itu adalah layar organik pak. eh yeah, Jadi kalau kalian misalnya uh, beli PS Vita nih. Beli PS Vita yang fat gitu, apakah bagus atau enggak gitu untuk um, menikmati layar OLED bagus kalau kalian cuman main PS Vita nya sejam atau dua jam Kalau mungkin sehari misalnya 10 jam atau mungkin 12 jam ya, itu udah pasti bakal cepet banget untuk terjadi uh, burning nya Dan burning -nya ini, ini permanen, uh, kayaknya sih agak susah untuk uh, menghapusnya gitu, ini nggak akan bisa balik lagi ke normal dan ya itu dia gitu ya kekurangannya dari OLED gitu dan kalau kalian misalnya gamer kasual apakah bagus atau enggak untuk OLED yang cuman main misalnya kayak saya nih main game Zelda misalnya 10 menit 20 menit udah gitu ya itu bakal bagus-bagus bakal aja gitu dan uh, kalau di Nintendo Switch apakah fitur ini apakah Uh, boleh diaktifin atau enggak Ya kalau kalian pakai mode handheld atau tabletop Kalian pakai aja Tapi kalau kalian misalnya cuman beli Nintendo Switch Cuman buat main di monitor atau di TV Saya rasa nggak harus ya Karena ini nggak akan uh, mencegah burning dari layar atau monitor kalian Atau mungkin TV kalian Dan itu dia sih intinya yang saya uh, bingungin Apakah Switch ini OLED Perasaan bukan juga sih ya Karena OLED itu nggak kayak gitu Dan uh, apakah bagus atau enggak oleh itu sebenarnya bagus cuman kalau kalian penggunaan ekstrim kayak misalnya uh, nonton berita gitu ya misalnya 15 jam sehari gitu itu Jangan, jangan pakai OLED, karena ya nanti bakal berening dan kalau kalian misalnya penikmat film dengan keuangan yang gelap dan uh, cuman nonton, misalnya sehari cuma dua jam gitu, cuman film doang, ya beli aja OLED, karena OLED jujur bagus banget untuk itemnya item bukan abu gitu ya. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya dan sedikit ngobrolnya, bukan sedikit sih ya, itu emang banyak banget ngobrolnya, tutorialnya kayaknya nggak ada gitu. Ada sih, cuma cuman satu pencet tombol doang gitu ya. Dan ya, kayaknya cukup segitu doang untuk videonya. Dan thanks for watching. Bye-bye.